Oke okay guys, jadi yang paling spektakuler lagi selain dari weekly meeting dan juga closing meeting di kampung Inggris Happy Inggris Klaswon ini juga religius banget ya karena setiap malam Jumat atau hari Kamis malam kita ada namanya agendanya religius meeting. Nah ini khusus untuk uh, muslim ya orang muslim, tapi yang non muslim Wajib ikut juga setelah selesai membaca yasin Nah, jadi agendanya ada nanti nih Setelah maghrib, semua kumpul di aula Kita yasinan dulu Sedangkan yang non muslim masih tunggu dulu di luar Nanti kalau sudah yasinan selesai Yang non muslimnya masuk lagi di aula Dan dibuka dengan MC MC-nya of course ya With English language Kemudian langsung dilanjutkan dengan pidato-pidato bahasa Inggris Nah, untuk Uh, petugasnya di setiap minggunya Atau di setiap malam Jumatnya ini Dipilih secara sudden Kadang-kadang Kadang-kadang juga dipilih setelah akhir acara Jadi misal hari kamis ini Siapa-siapa aja yang bertugas nah, Nanti di akhir acara Akan ada komentar dari Advisor kalian atau dari teacher kalian Tentang gimana pidatonya Gimana uh, Apa yang kurang Apa yang salah Nah nanti dikasih saran masukkan dan kemudian nanti diumumkan lagi untuk petugas speaker di next hari malam kamisnya itu oh. nah jangan lupa buat kalian yang enggak kebagian bertugas sebagai speaker kalian juga harus mencatat conclusion atau kesimpulan dari setiap speaker jadi jangan keenakan jadi nanti ada namanya concluder dipanggil secara mendadak jadi setiap yang tidak bertugas memilih yang sama yakni mendengarkan speakernya ngomong karena harus hati-hati kalau sampai kalian dipanggil namanya sebagai concluder secara sadar terus panggil saya of course your teacher will be angry and will give you see point ingat di kampung Inggris happiness course when you tidak hanya tapi orang-orang yang lulus Dari Happy English Cross ini Harus berakhlak baik Dan tentunya ramah tamah Dan tidak mengabaikan Semua hal yang dinasehatkan Oleh guru Jadi asik kan Nah satu lagi nih ya Memang di kampung Inggris Happy English Cross ini sangat padat acaranya Jadi usahakan Jaga stamina kalian Jaga kesehatan dan jangan lupa Jangan terlalu banyak main. Okay guys, so that's all for me If you want any mistakes, please forgive me the last I say goodbye